Halo, perkenalkan kamu dari kelompok tujuh mata kuliah arkeologi hmm. dengan anggota nabilah yanti dan patricia agustin. Kami akan menceritakan tentang perjalanan arkeolog suwarsdi pulau Salibes yang ditemui dalam buku dan layak kita atau yang kini dikenal dengan nama sulawesi merupakan sebuah pulau di Indonesia seluas 174.600 km persegi. Pulau ini terletak di sebelah timur pulau kalimantan dan sebelah barat kepulauan maluku. Wales berangkat menuju selebes dari Lombok dan setelah tiga hari tiba di Makassar pada bulan September 1856. Ketika tiba di pesisir, Wales melihat lataran pendang yang landai. Kesir tersebut dibatasi oleh pepokonan, perkotaan yang saat diperjuti oleh Belanda, dan kesawahan. Setelah memulai perjalanan di daerah Goa, sebagian pepohonan sudah ditanami dengan pohon boboan, arena safari vera, dan bambu. Di daerah ini, Wales menemukan berbagai macam burung seperti perangkap tinggi peluluh pelusah dan tiang lampu siamesi. Tiang lampu ini memiliki suara yang sumbang dapat terlihat melakukan sentakan kepala ekor yang khas di sisa straw. Wallace juga menemukan beberapa burung lain seperti burung babak yang berukuran lebih kecil dari burung buts Wallace dari famili tan yang memiliki habitat bercaranya terbang bangun di taman alam dan layaknya brown swag dengan buli hitam legam dan mata putih susu yang berbicara tanpa menggiling. Koles masuk ke dalam hutan, ditemani dengan dua orang asli Sulawesi. Akhirnya setelah masuk ke dalam hutan, kedua orang asli tersebut menembak dua ekor burung yang sejenis. Jenis burung tersebut memiliki paruh besar berwarna kuning, merah dan hitam lebih kurang dengan yang sama. Ekornya sangat panjang berwarna merah yang dan bulu palet tubuhnya berwarna secara sedang. Burung ini khas Salades, yang akrab disebut sebagai Kalelan Sulawesi. Sekitar pertengahan November, musim hujan mulai tiba. Koles kesulitan mendapatkan lebih banyak spesimen, Hingga akhirnya memutuskan berangkat ke pulau lain pada Desember. Ketika tiba di Makassar untuk yang kedua kalinya pada bulan Juli 1857, Les memutuskan untuk mengeksplorasi ke arah utara. Sekitar 50 km dari Lumajang, Les berlayar ke Maros. Kapal nenekku, Orange Collar, masuk ke dalam sungai di Maras. Pemandangan di kejauhan berupa motif kerja yang di belakangnya merupakan jalan pegunungan tinggi. Setelah berlabuh dan berjalan sejauh sekitar enam hingga belakangnya, bukit-bukit tersebut mulai terlihat di kanan dan kiri. Judang Sulawesi datang dengan kepakan sayap yang keras dan berpengar di atas pohon yang ini. Judang Sulawesi memiliki tubuh dan sayap berwarna hitam sementara ekor berwarna putih. Dengan mempunyai balung yang lebih perut dengan garam nyala. Makal pada belakang berwarna bata hingga coklat. Sementara itu, individu betina memiliki tubuh dan balung yang lebih kecil dan berwarna kuning, dengan kepala dan bulu leher yang berwarna hitam, ada dua suarasi pipa dan wali pajak. Perjalanan tulis berhenti hingga mencapai suatu air terjun. Di sekitar air terjun ini, tulis menemukan peti dan dawak suarasi yang berwarna hitam. Setelah selesai mengumpulkan berbagai macam spesimen, tulis kembali ke Makasar. selalu lanjut berlayar ke tempat lain. Keles kembali ke Saledes dan tiba di Manado pada 10 Juni 1899. Selama satu minggu, Keles kesulitan menemukan stasiun koleksi karena hutan sudah di dan diolah menjadi perpubunan kopi dan kakau. Keles berjalan dari Manado ke arah desa Letam menuju tombongan melalui perpubunan kopi dan puncak gunung yang berapi sampai akhirnya kembali desa Rokan. Desa Rorokan memiliki hutan dengan pepohanan yang melalui IPL yang lumut setelah melakukan eksplorasi, Wallace menyimpulkan bahwa tidak banyak jenis burung dan serangga baru yang ia temukan di sini. Wallace pun melanjutkan perjalanan dari Lombok menuju desa Pandano. Dari desa Pandano, Wallace berjalan kembali menuju Langowan. Setelah berjalan dari Langowan dan masuk ke dalam hutan sejauh 10 km, mereka tiba di desa panggung. Desa panggung terletak pada ketinggian 457 meter di atas permukaan laut dengan suhu lingkungan 21 derajat Celsius pada pagi hari. Pelest kemudian memanfaatkan waktu pagi yang untuk mencari burung dari Slangias. Anak-anak desa Pangku membantunya menangkap beberapa jenis burung, yaitu cabai panggul kuning dan burung peti buah besar yang hanya dapat ditemukan di seluruh Dari desa Pangku, Pelest melanjutkan perjalannya ke desa Lempias. Desa Lempias terletak di dekat hutan yang luas meliputi pilar buah pinus. Di desa Lempias, Pelest memperoleh beberapa burung menarik dari tim pembunyinya. Seperti burung male dengan awam hitam kepalanya, Burung raja udang pipi ungu dengan paruh dan mata berwarna merah Serta burung gosong kebak Setelah menghabiskan 10 hari desa Lempias, Wales berjalan ke desa Lekupang yang terletak di ujung Semenanjung Desa Lekupang, Wales menemukan burung delembukan Sulawesi yang pernah dijumpai juga di Sulawesi Selatan Wales membentuk kelompok perburuan dan pergi ke daerah pantai tidak berpenghuni yang berjarak sekitar 32 km dari desa Lupang. Pantai ini terletak di teluk besar antara Pulau Nimba dan Banca. Di pantai ini Wales menemukan burung maleo. <Sanak> Burung saat turun ke pasir pantai dengan berpasangan untuk menyimpan telurnya pada lubang sedalam 90 sampai 120 cm di pasir. Burung maleo biasa menyimpan telur pada bulan Agustus dan September. Dalam satu musim bertelur, burung maleo betina dapat menyimpan dengan hingga delapan telur. Setelah meletakkan telurnya, burung maleo terbang ke hutan meninggalkan telur tersebut. Burung maleo merupakan burung migrasi sehingga dapat langsung berjalan dan terbang ketika baru menetas. Seluruh tubuh bayi burung male ditutupi oleh beli dan matanya juga masih terbuka. Burung male kecil kemudian berjalan melalui pasir menuju hutan. Burung-burung selebes dideskripsikan sering menikmati rupa oleh Wallace sehingga dapat dibedakan antar jenis. Perjalanan Wallace yang dituliskan ke dalam bab selebes mendata berbagai macam burung endonis malesi dan persebarannya, memperlihatkan pola yang mempertikan teori evolusi. Rumahin akit adalah data historis yang sangat berharga dalam orang biayu.